Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam. Majelis Ilmu sesudah sholat isya berjamaah dan pembahasan kitab ensiklopedia akhir zaman hari ini memasuki halaman 144. Saya ulangi halaman 144 dengan subjudul berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perang Siffin atau Sifain. Dalil yang pertama dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu hatta بينهما Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum adanya dua kelompok umat Islam yang sama-sama melakukan pertempuran yang sangat besar dan seruan keduanya sama. dakwahuma wahidah. Penjelasan Syekh Mubayyad. Hadis tersebut di dalamnya ada isyarat terkait Peperangan yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sepeninggal Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi nubuah Nabi mengenai terjadinya pertempuran antara dua kelompok umat Islam. Yang seruannya sama, ternyata bukan satu nubuah yang masih jauh, tetapi dekat sekali semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena bahasanya kan, la ah, tidak akan terjadi hari hari kiamat. Nah, ternyata kejadiannya hanya beberapa puluh tahun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Rashidah yang keempat. Setelah khalifah Rashidah ketiga, Utsman bin Affan terbunuh. Dan Utsman bin Affan memimpin umat 12 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun. Usman bin Afad, 12 tahun. Sedangkan Abu Bakar mulai menjadi khalifah, begitu wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti masa kepemimpinan beliau 11-12 Hijriah. Kepemimpinan Umar dari tahun 12 hingga tahun 22 Kepemimpinan Usman dari tahun 22 hingga tahun 34. Nah maka kepemimpinan Ali sisanya 34 hingga 40 atau 41 Hijriah. Nah kejadian Perang Siffin ini di tahun ke-38 Hijriah jika saya tidak salah ingat. Sedangkan ungkapan Nabi Dakwah wahidah, seruan keduanya sama, mempunyai maksud bahwa masing-masing kelompok mengaku sebagai juru dakwah Islam, atau juga bisa diartikan masing-masing kelompok berdiri mengklaim berada di pihak yang benar. Pada saat itu, Imam Ali bin Abi Talib radloan merupakan imam atau khalifah dan juga tokoh yang paling utama. Hal ini didasarkan karena alilah yang dibaiat oleh ahlul halli wal aqd dewan perwakilan umat Islam sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi setelah Utsman terbunuh, situasi Madinah itu goncang ya karena tidak pernah membayangkan bahwa para perusuh yang mengepung kediaman Usman yang datang untuk protes, aneka macam protes dan sudah dijawab oleh Usman bin Affan dengan jawaban yang sesungguhnya kuat argumentasinya berujung kepada mereka ternyata merangsek masuk ke dalam kediaman Usman bin Affan Sampai ke tingkat yang tidak pernah diduga oleh siapapun yang tinggal di Madinah waktu itu. Khususnya para sahabat yang senior tidak pernah menduga bahwa ternyata mereka ini bermaksud membunuh. Dan akhirnya maksud itu terpenuhi. Jadi goncang. Nah dalam situasi goncang itu muncullah beberapa sahabat yang dikategorikan sebagai ahlul hali walakid yaitu ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Zubair ibn al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqas. Mereka ini sisa-sisa dari enam Ahlul Halli wal-Aqad yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan menunjuk Tolhah, Zubair, Saat bin Abi Waqas, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, dan satu lagi siapa namanya, Abdurrahman bin Auf, ya menjadi Ahlul Halli Walakad. Nah, pada masa Khalifah Utsman terbunuh, Abdurrahman bin Auf sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada. Kemudian Usman sudah terbunuh. Berarti tinggal empat. Ali, Tolha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Nah, ketiga sahabat ini bersepakat yang terbaik yang pantas menggantikan Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena sewaktu Umar terbunuh, lalu Umar sebelum wafatnya membentuk Ahlul Haliwalakat enam orang sahabat mulia ini, maka Umar menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai pimpinan majelis berenam ini, dan Abdurrahman bin Auf Ketika memimpin majelis itu, langsung bertanya, siapa di antara kalian yang mau menanggalkan haknya sebagai khalifah? Langsung saat bin Nabi Waqas, Tolha, Zubair menyatakan, kami, saya tidak, saya tidak, saya tidak. gitu Jadi semua tiga-tiganya menolak menjadi khalifah. Sehingga tersisa dua kan, Utsman dan Ali. Abdurrahman bertanya, siapa di antara kalian berdua yang mau menanggalkan jabatan khalifah? Dua-duanya diam. Dengan isyarat dua-duanya diam, maka Abdurrahman faham bahwa kedua-duanya layak untuk menjadi khalifah. Maka Abdurrahman sejak saat itu keliling ke semua rumah-rumah penghuni Madinah, untuk meminta pendapat. Ya, sampai ke remaja, anak kecil ditanyakan pendapatnya. Mana di antara dua ini Utsman atau Ali yang pantas menjadi khalifah. Ternyata terbanyak berpendapat Utsman yang lebih pantas menjadi khalifah. Artinya jumlah yang ingin Utsman menjadi khalifah lebih banyak daripada jumlah yang ingin Ali menjadi khalifah. Tapi setelah terbunuhnya Utsman sudah barang tentu. Yang paling layak siapa? Ya Ali lah. Karena Usman sudah terbunuh. Maka ketiganya, bukan Abdurrahman sudah tidak ada ya. Abdurrahman sudah wafat. Tolhaz Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqas langsung datang ke Ali. Dan menyatakan, engkau harus menjadi khalifah. Terimalah baiat kami. Kata Ali, tidak mau dia. Mulanya tidak mau. Tapi karena didesak terus, akhirnya Ali pun mengatakan, kalau demikian aku hanya mau dibaiat secara terang-terangan. Maka akhirnya dipilihlah tempat pembayatan di masjid. Ya. Nah, Cuma repotnya ketika sudah di masjid berarti kan terbuka. Pembayatan dilakukan secara terbuka. Maka para sahabat senior, para sahabat junior, ya kan, para tabiin yang membayat. Ali bin Abi Thalib. Tanpa kecuali para mantan pembunuh Utsman ikut membaiat Ali. Kan mereka hadir di situ. Memang sebagian sudah balik ke kampung halamannya, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Mesir, ya kan? Tetapi masih banyak yang tinggal di, di Madinah. Ya mereka membayat Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak bisa dikatakan memang itu rencananya. Rencananya setelah terbunuh Utsman, mereka ingin mengangkat Ali karena adanya agenda tersembunyi. Ya, yaitu agendanya Abdullah bin Sabah. Ya. Abdullah bin Sabah masih ingat sosok ini? Sosok Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dialah yang kasak kusuk antara Basrah, Kufah, Mesir, menyebar luaskan. Ya, Fitnah-fitnah hoaks tentang Usman bin Affan, tapi di Mesir dia bahkan lebih jauh lagi menyebarluaskan hoaks tentang sebuah cerita karangan, yaitu tentang wasiat Nabi Muhammad SAW, khusus kepada Ali bin Abi Talib. Wasiat itu adalah jika Nabi wafat, maka pengganti nabi langsung adalah ali bin abi thalib ya, jadi ini bibit-bibit apa bibit-bibit ajaran apa ini ya, ya lebih tepatnya bukan syiah tetapi rofidah ya, kalau syiah itu artinya masih belum terlalu mengarah tapi kalau rofidah itu sudah mengarah karena rofidah artinya meninggalkan dan yang maksudkan di meninggalkan di sini adalah hanya mengutamakan Ali dan meninggalkan sahabat lainnya, ya termasuk meninggalkan Abu Bakar, meninggalkan Umar, meninggalkan Utsman. Bahkan pengertian meninggalkan itu sampai ke tingkat mencela ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai pihak-pihak yang telah mengabaikan wasiat Nabi Muhammad SAW. Kok berani beraninya mereka menjadi khalifah pengganti Rasul? Padahal Ali ada begitu Ya. Nah, jadi memang ini kerja intelligence ini ya dari musuh-musuh Islam khususnya Abdullah bin Saba. Ya, Yahudi. Jadi kita lanjutkan. Dengan demikian, kelompok yang menentang Ali radhiyallahu an adalah orang yang keliru dalam mengambil kebijakan namun memiliki uzur, uzur itu artinya alasan, karena ijtihad. Demikian juga dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri an, berikut ini. Dia berkata, saat itu kami memindahkan batu bata untuk membangun Masjid Nabawi, Masjid Madinah, masjid, ya, masjid, Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi, memindahkan batu satu persatu. Ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melintas di depannya. Eh, maaf, sementara itu, Amr bin Yasir memindahkan batu bata sekaligus dua potong, dua potong. Jadi, yang lain rata-rata satu batu, satu batu gitu, satu batu bata. Sedangkan Amr bin Yasir mengangkat dua potong, dua potong langsung. Maka Nabi bersabda, melihat Amr bin Yasir, Nabi bersabda. Duhai Amr, engkau akan tewas di tangan fiatul baghiyah. Fiatul baghiyah artinya kelompok pemberontak. Ya. Penjelasan, sebagaimana kita ketahui <tuh> Amr bin Yasir radiyallahu anhuma yang berpihak pada Imam Ali radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang gugur dalam perang Sifin. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pemberontak yang dimaksud dalam hadis tadi adalah kelompok Muawiyah radhiyallahu anhuma dan sekutunya. Nah, poin-poin penting. Hadis ini merupakan bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa apa yang beliau sabdakan itu benar-benar telah menjadi kenyataan. Sebagaimana yang diredaksikan hadis ini Nabi sabdakan saat pembangunan masjid Nabawi. Ini artinya hadis ini diucapkan pada awal hijrah. Ya, bayangkan masih di awal hijrah keluar satu nubuah, satu hadis tentang alamatus sa'ah. Tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Ya yang kejadiannya baru sekian tahun berikutnya ya kan kalau baru hijrah berarti katakanlah tahun satu hijrah gitu tahun satu hijrah ya, pembangunan masjid Nabawi bahkan mungkin tahun nol hijrah lah barangkali ya masih baru baru hijrah ke Madinah sementara kejadiannya tahun 38 puluh hijriah ya jadi masya Allah memang hadis-hadis nubuah ini menjadi menarik Ketika sudah menjadi kenyataan, jadi menjadi menarik sekali. Ya, nah jadi me memang terbukti selama berperang dalam barisan Rasulullah Sallallahu ataupun bersama Kullafat Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Amr bin Yasir selalu lolos dari cengkraman maut sampai terjadilah perang Sifin. Jadi Amr bin Yasir ini mujahid ya. Hampir semua jihad beliau terlibat di dalamnya. Ini perang Badar, ini perang Uhud, perang Khandaq ya. Beliau terlibat. Tapi lolos dari maut ya. Nah, justru di saat perang sefin si beliau menemui kematiannya. Dan itu adalah perang antara sesama kaum muslimin. Ya. Nabi bilang, Duhai Amar, engkau akan tewas di tangan kelompok pemberontak. Berarti jelas, kelompok pemberontak itu adalah kelompok Mu'awiyah. Ya. Dan saat Amar bin Yasir terbunuh di Perang Sifin itu, usia beliau sudah 92 tahun atau 93 tahun. ya, Masya Allah, kita-kita ya. yang masih usia 60-an 70-an malu rasanya ya <tuh> borok -boro pergi ke medan jihad Sedangkan olahraga aja masih sekali setahun kali jadi amar bunyasser ini memang mujahid beliau itu benar-benar apa namanya cinta jihad ya dan termasuk cinta mati syahid sehingga Allah kasih hadiah mati syahid dan sewaktu kejadian Jamal, ya ingat tragedi Jamal, ya tragedi Jamal itu antara Ali bin Abi Talib dengan Tolha, Zubair, Aisyah. Ingat ya, ini kan dalam peristiwa Jamal ini akhirnya baik Tolha, Zubair maupun Aisyah sudah sepakat untuk damai. Tidak ada perang, tapi kemudian kelompok ABS ini, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya Sabahiyah, mereka yang memercikkan api, permusuhan, per peperangan, sehingga ya, terjadilah ya, perang waktu itu. Nah Tolha menyingkir dari peperangan itu. Dia tahu ini nggak benar ini. Kita nggak pernah berniat berperang melawan khalifah. Nah, Isyar Dolanha juga tidak terlibat sebagai pihak yang berperang di dalam peristiwa Jamal, tapi beliau malah terjun ke kancah peperangan untuk meneriakkan kepada kedua belah pihak agar berhenti. Tapi akibatnya sekedup ontaknya itu diserang dengan panah, dengan tombak sampai digambarkan oleh para riwayat kejadian ini sekedupnya menjadi laksana landak gitu ya landak karena banyaknya tombak panah yang diarahkan kepada sekedupnya. Aisyah di atas ontaknya itu. Nah Zubair juga lari dari medan perang itu. Dia bahkan larinya sejauh-jauhnya. Dan ternyata salah satu sebab Zubair menyadari bahwa dia tidak pantas ikut dalam tragedi Jamal ini, dia melihat di rombongan Ali bin Abi Talib ada Amr bin Yasir. Dia khawatir. Kalau dia ikut berperang di situ, berarti dia berhadapan dengan Amar bin Jangan-jangan perang itu yang di, terjadi pem, kematian Amar bin Yasser. Dia khawatir sekali. Dia tidak mau jadi kelompok pemberontak. Maka dia lari. Tapi akibatnya dia dikejar oleh seorang perusuh anak buahnya ABS juga, Abdul bin Sabah, dan terbunuh di suatu daerah yang jaraknya satu hari perjalanan dari medan perang. Ya. Syahid insya Allah. Nah jadi demikian juga pemakaian kata al-fi'ah al, ah, al kelompok pemberontak merupakan petunjuk jelas bahwa perang yang terjadi merupakan perang sesama kaum muslimin. Sebab penggunaan istilah al tidak digunakan melainkan bagi sekelompok kaum muslimin yang menentang terhadap imam atau kepala negara. Dalam hadis ini juga kita dapati betapa besar perhatian yang diberikan Rasulullah SAW terkait masalah fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Beliau menggunakan berbagai kesempatan untuk mengingatkan akan terjadinya berbagai fitnah tersebut. Di samping itu, Nabi mengabarkan peristiwa masa depan di saat umat Islam ada momen yang paling penting, yaitu saat membangun masjid, bahkan dalam riwayat lain. Nabi mengulangi peringatannya ini ketika amar bin Yasir an menggali parit untuk Perang Khandak. Jadi, Nabi pernah menyampaikan, "Ya, nubuah tentang terbunuhnya amar oleh kelompok pemberontak lebih dari satu kali satu event. Event yang kedua ketika sedang menyiapkan apa parit, mengeliling kota Madinah menghadapi pasukan Ahzab, pasukan Sekutu dalam Perang Khandak. Ya, di situ. Lagi-lagi Nabi sampaikan kepada Ammar bin Yasir, "Duhai Ammar, engkau akan tewas di tangan kelompok pemberontak." Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ammar bin Yasir dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Sekaligus juga menyangkal bahwa saat itu Ali tidak berdiri di pihak yang benar karena dia melancarkan penumpasan tersebut. Nah, Saudaraku ada satu hal penting mengenai Fitnah-fitnah perang internal yang terjadi atau konflik internal yang terjadi di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Kalau kita perhatikan, khalifah Rashidah yang mengalami atau harus menangani konflik internal umat Islam, itu hanya Ali bin Abi Talib. Ketika Abu Bakar nggak ada konflik internal. Yang ada adalah Abu Bakar memerangi murtad din, ya kelompok yang murtad memerangi Nabi palsu Musailama Al-Kadzar. Di zaman Umar bin Khattab, tidak ada konflik internal. Nah, di zaman Utsman bin Affan juga tidak ada konflik internal. Yang ada adalah Usman diperoyok oleh para pemberontak yang sudah dipengaruhi oleh seorang Yahudi pura-pura masuk Islam. Tapi tidak ada konflik internal perang antar sesama Muslim di zaman Usman bin Affan. Nah justru di zaman Ali bin Abi Talib lah beliau ketumpuan kasus-kasus internal. Nah kalau kita pelajari, ternyata Ali bin Abi Talib peradilan ini seorang pemimpin yang benar-benar dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang pertama kali harus melakukan bentuk-bentuk penanganan konflik-konflik internal. Tetapi lihat betapa cara beliau menanganinya itu luar biasa sekali. Contoh, baik saat tragedi Jamal, apalagi tragedi Sifin, ya, itu Ali bin Abi Thalib sejak dari awal sudah mengeluarkan, ya. Perintah dan larangan kepada para pasukannya yang sesungguhnya perintah dan larangan itu tidak pernah ada sebelumnya. Nabi nggak pernah menyampaikan perintah larangan seperti itu. Jadi ini ijtihad murni seorang pemimpin yang brilian. Contoh, apa isi perintah dan larangannya? Kata Ali bin Abi Thalib, jika di tengah peperangan Kalian mendapati seseorang yang lari dari medan perang, ya kan, dari pihak musuh, ya kan, jangan dikejar. Jika kalian melihat ada yang terluka di pihak musuh, jangan dibunuh. Ya, jangan dilukai lebih jauh lagi. Jika kalian mendapati di pihak musuh meletakkan senjata, ya kan, maka tangkaplah dia. Ya, artinya, Jangan dibunuh, tapi ditangkap. Itu. itu pun setelah ditangkap, ditanya kepada yang ditangkap itu, yang ditawan. Ya kan? Apakah dia ingin terus berperang, ataukah dia ingin apa namanya berhenti berperang. Kalau dia mengatakan dia berhenti berperang, bebaskan tawanan itu. Tapi kalau dia mengatakan dia masih mau berperang, maka Tawan dia sampai peperangan selesai. Begitu peperangan selesai, bebaskan dia. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Enggak ya. pernah terbayang harus ada ijtihad-ijtihad seperti ini. Tapi ijtihad seperti ini membuat prestasi Ali bin Abi Thalib ya menjadi luar biasa. Jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin umat Islam sesudah beliau. Terutama, Sesudah berlalunya era khilafatun alamin hajin nubuah, era khulafat rasyidin. Yaitu ketika masuk ke periode ketiga, periode mulkan abdul raja-raja menggigit. Yang secara formal masih disebut khalifah. ya Tidak usah jauh-jauh. Ya. Setelah mu'awiyah, itu mu'awiyah ini raja pertama di era raja-raja menggigit. Setelah Muawiyah, yang menggantikan Muawiyah siapa? Anaknya, Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid ini dalam menangani pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pemimpin dalam hal ini Yazid, itu caranya beda sekali dengan Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh misalnya, Yazid mendengar kabar bahwa di kota Madinah ada beberapa pihak yang tidak mau membaiat Yazid membayat dirinya sebagai khalifah. Maka Yazid menginstruksikan kepada pimpinan di Madinah itu untuk mendorong ya warga Madinah yang belum berbayat itu agar berbayat. Nah akhirnya beberapa pemuda-pemuda, terutama pemuda-pemuda banyak yang tidak mau membayat Yazid. Kenapa tidak mau? Karena para pemuda-pemuda ini ingat, sesungguhnya dulu Muawiyah bikin perjanjian dengan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini khalifah Rashidah kelima, ya, sesudah Ali bin Abi Talib wafat, terbunuh. Hasan bin Ali dibayar menjadi khalifah. Hasan bin Ali itu cuma berapa bulan jadi khalifah? Beliau pada dasarnya ingin melihat umat ini tidak konflik sehingga untuk gampangnya Hasan mengalah, dia serahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Ya. Tapi beliau memberi syarat, dan syarat itu diterima sama Muawiyah. Syaratnya pertama, jika Muawiyah meninggal, maka khalifah diserahkan kembali kepada kepada Hasan. Tapi enggak terjadi. Kenapa? Karena Hasan meninggal lebih dahulu daripada Muawiyah. Karenanya Hasan sudah berpikir. Yang kedua, jika aku meninggal duluan, maka serahkan kepada ahlul hali wal'akad untuk memilih siapa khalifah pengganti Muawiyah. Atau yang ketiga, serahkan kepada umat ya, secara luas siapa yang pantas menjadi khalifah pengganti Muawiyah nah ternyata Muawiyah tidak menuhi janji jangankan dia sudah meninggal sebelum dia meninggal saja dia sudah gadang-gadang anak kandungnya Yazid sebagai calon pengganti dirinya atau dengan bahasa sistem kenegaraan disebut putra mahkota ya dia sudah nunjuk putra mahkota anaknya sendiri ini kan nggak benar makanya ada pemuda-pemuda yang apa namanya benar-benar menginginkan pemimpin yang baik dan benar nggak ridho dengan cara ditunjuknya Yazid menjadi khalifah maka mereka menolak nah akibatnya Yazid ngirim pasukan untuk menyerang kota Madinah bayangkan ini kan tindakan yang sangat aneh ya ingat kota Madinah itu kota suci ya satu Kedua, di kota Madinah ada makam Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus yang ketiga, di kota Madinah ada Masjid Nabawi. Itu. Alangkah anehnya. Dan yang lebih parah lagi, memang betul Yazid bilang kepada pimpinan panglima pasukan ini, sesampainya kalian di pinggir kota Madinah, tawarkan kepada mereka dua pilihan. Apakah mau membaiat aku? Ya kan? Atau bersikeras untuk tidak mau membayar, yang berarti apa perangi mereka begitu. Dan jika kalian menang peperangan itu, maka aku halalkan Kota Madinah selama tiga hari, tapi setelah tiga hari berhenti. Bayangkan, kayak ngadepin musuh gitu loh, ya ngadepin saudara Muslim, kayak ngadepin musuh. Makanya, Ali bin Abi Talib ini, masya Allah, khalifah Rashidah yang dibebankan tugas ya oleh Allah Taala yang sangat berat yaitu menangani konflik-konflik internal tapi beliau memiliki gagasan-gagasan yang brilian termasuk beliau mengatakan kalau nanti pulang ke kufah karena pada dasarnya perang syi'een ini enggak jelas siapa yang menang siapa yang kalah ya nggak clear karena berakhir dengan kesepakatan untuk tahkim ya tahkim itu artinya cari penyelesaian arbitrasi. begitu. Kirim juru runding dari sini satu, juru runding dari sini satu. Tapi ternyata deadlock, tidak ketemu apa namanya? satu penyelesaian. Akhirnya kesepakatannya cuma ditunda. Tahkim ini ditunda ke bulan Ramadan, masih beberapa bulan lagi. Nah, sepulangnya ke kota Kufah, ya. Ali bin Abi Thalib sudah bisa menduga reaksi masyarakat di Kufah itu bagaimana. Sehingga dia lagi-lagi menyemparkan arahan kepada para prajuritnya, pasukannya, ya, jika kalian masuk kota Kufah, kemudian kalian dicaci maki oleh wanita-wanita Kufah, termasuk pimpinan kalian, orang-orang soleh diantara kalian dicaci maki apa wanita-wanita Kufah, maka diam, jangan balas. Itu dan benar, setibanya di Kufah, ternyata masyarakat Kufah itu menyambut pasukan Ali bin Abi Thalib dengan sambutan yang jelek sekali, ya kan? Sampai ada kata-kata, Ali berangkat tidak membawa apa-apa dan pulang tidak membawa apa-apa. Ya, nah, na memang masyarakat Kufah nih, masyarakat bermasalah ya, sampai hari ini, ya masyarakat Irak nih, masyarakat bermasalah ya. Nabi sudah katakan tanduk setan itu adanya di timur, dia kan berasal dari Irak, dari Iran situ, wilayah-wilayah situ ya. Oke, kita lanjutkan. Hadis tersebut juga menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah s.a.w. kepada umat beliau. Bahkan di saat tangan beliau mengusap kepala Amar bin Yasir anhu Sekalipun beliau tidak lupa untuk mengingatkan umatnya siapakah kelompok yang benar dalam fitnah yang akan dihadapi oleh umat Islam. Ini bukti bahwa Rasulullah s.a.w. sangat menyayangi umatnya. Dalil berikutnya dari Abu Said al-Khudri. Radhiyallahu Anhu Rasulullah bersabda: fi min Di dalam umatku nanti akan terdapat dua golongan yang salah satunya akan keluar dari ketaatan kepada Imam dengan menentang kelompok lainnya nantinya golongan penentang ini akan ditumpas oleh kelompok satunya lagi yang berdiri di pihak yang hak yang benar dalam riwayat lain disebutkan fi minan nasi fayali ta ta akan muncul penentang dari golongan kaum muslimin kemudian kelompok yang berdiri di pihak yang benar akan menumpas mereka penjelasan hadis Hadis ini memberikan isyarat tentang penumpasan golongan khawarij. Yaitu golongan yang menyimpang dari agama dan memisahkan diri dari tubuh kaum muslimin pada saat terjadi perseteruan antara Ali dengan Muawiyah. Jadi ini sudah dalil-dalil yang bukan berkenaan dengan perang Sifin. Perang Sifinnya tetapi efek dari perang Sifin. Jadi di dalam tubuh pasukannya Ali, kan tadi sudah kita jelaskan bahwa begitu Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib dibaiat dengan syarat dia hanya mau dibaiat terang-terangan di masjid kan, ya. Nah, efek dari keterbukaan tempat bayat itu akhirnya kelompok pembunuh Utsman pun ikut membaiat Ali kan, dan kelompok ini dompleng terus sama Ali begitu. Sampai termasuk ketika perang lawan Muawiyah, kelompok Sabahiyah ini, pengikut-pengikut Abla bin Sabah ini ada di dalam pasukannya Ali. Sehingga ketika tahkim ya, disuarakan, arbitrasi, kelompok ini keluar dari barisan Ali bin Abi Talib. Makanya disebut khawarij. Khawarij itu dari kata yahruju, keluar. ya Keluar dari bayat kepada pemimpin. Ya. Tapi nggak sekedar keluar. Mereka kemudian keluar dan mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Begitu, ya. dan mereka bahkan lebih jauh lagi akhirnya bikin markas. Ya, markas tempat mereka ngumpul kaum Khawarij ini di Haruroh, namanya satu tempat di Irak, namanya Haruroh. Makanya, kelompok Khawarij ini juga dikenal sebagai kelompok Haruriah. Ya. haruriah kelompok khawarij yang paling pertama ya, yang paling pertama dalam sejarah Islam. Begitu. Nah, kelompok ini ditangani oleh Ali bin Abi Thalib juga. Jadi bayangkan Ali bin Abi Thalib harus berhadapan dengan tragedi Jamal, ya kan? Muawiyah dalam perang Sifin, terus tiba-tiba ada khawarij lagi, ya kan? Nah, menangani khawarij ini lebih hebat lagi kalau kita pelajari bagaimana Ali bin Abi Thalib itu sebagai seorang khalifah yang Rashidah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala, beliau tidak serta-merta menumpas kaum khawarij yang padahal sudah keterlaluan. ya. Bayangkan keluar dari barisan dan terang-terangan mengkafirkan khlifah. begitu. Dan pada babak-babak berikutnya, lebih parah lagi mereka membunuh kaum muslimin. Mereka bunuh kaum muslimin tanpa alasan yang hak. Salah satu kasus yang terkenal adalah ada beberapa gelintir Sosok-sosok Hawadis ini berjalan ke satu desa. Terus seorang laki-laki keluar dengan wajah ketakutan. Nah laki-laki ini ternyata adalah anak seorang sahabat Nabi. Namanya Abdullah bin Khobab ibnul Arad. Khobab ibnul Arad itu, Rodi adalah sahabat Nabi. Nah ini Abdullah bin Khobab. Nah ketika dia muncul dengan wajah ketakutan, ya kan? Rupanya, beberapa gelintir orang khawarij ini kenal. Dia bilang, "Hai hey Fulan, sepertinya kamu sedang takut, ya?" ya kan? Iya, katanya, "Bukankah kamu ini Abdullah bin Khobab?" Benar, ya kan? aku putranya Khobab Ibnul Arab. Nah, terus, kata orang-orang khawarij ini, "Kalau begitu, tolong." riwayatkan kepada kami sebuah hadis dari Nabi SAW. Ya kan? Maka dia meriwayatkan sebuah hadis. Dia bilang, jika fitnah melanda, maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil. Ya kan? Nah kemudian diseret dia, diseret setelah menyampaikan hadis itu. Ya kan? Ternyata dibawa ke sungai. Nah, dalam perjalanan menuju ke sungai itu, salah seorang khawarij ini mendapati biji korma dari sebuah pohon korma jatuh gitu. Terus langsung dia makan. Nah, sesama teman-teman khawarijnya bilang, "Eh, ini korma, pohonnya milik siapa?" Ya Jangan-jangan ini milik ahli zimah. Ya, ahli zimah itu artinya orang kafir yang dalam naungan. Pemerintahan Islam ya, yang harus dilindungi hartanya dan nyawanya, ya kan? Maka si orang yang keburu memakan korma itu mengorek tenggorokannya untuk mengeluarkan korma itu. Terus jalan lagi mereka. Tiba-tiba mereka ngelihat seekor babi, babi itu disembelih sama mereka, dibunuh, ya kan? Setelah membunuhnya, teman-temannya bilang lagi, eh ini babi milik siapa? Jangan-jangan milik orang kafir zimmi, gitu, ya kan? Nah, terus akhirnya Abdullah bin khobab berkomentar dia bilang kalian ini begitu mempedulikan ya sebiji korma kehalalan untuk dimakan atau tidaknya karena nggak jelas milik siapa begitu juga kalian mempedulikan seekor babi yang setelah dibunuh baru dipertanyakan ini milik siapa padahal ada yang lebih penting kalian pedulikan apa itu kata Abdullah? Diriku, katanya gitu ya kan? Jadi, dia ingin mengingatkan: korma, lo pedulikan halal haramnya dimakan. Babi, lo pedulikan halal haramnya disembelih ya kan? Ini seorang Muslim gitu loh, <disa> diseret ke sungai ya kan? Dan dia udah punya feeling, dia bakal dibunuh ini ya kan? Benar, setelah dia mengatakan. Kalian mempedulikan korma babi, sementara ada yang lebih berharga yang harus kalian pedulikan apa itu? Diriku katanya gitu kan, diseretnya makin diseret ke tepi sungai, disembelih pak, darahnya mengalir. Sesudah itu wanita yang merupakan budak dari Abdullah bin Khabab yang sedang hamil, ya kan? itu diseret juga lalu dibelek pak perutnya, janinnya disembelih. Nah, ya. Jadi, khawarij ini memang kumpulan orang-orang yang bodoh akan agama, tapi di satu sisi dan di lain sisi, kadang-kadang mereka peduli benar hal-hal yang terkait dengan agama yang detail-detail, tapi tentang yang justru mendasar-mendasar, mereka abaikan. Gitu. Nah, maka setelah kejadian ini, sampai laporannya kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali memandang ini kelompok nggak bisa dibiarkan. Ini sudah jadi pengacau, sudah jadi perusuh. Tapi coba lihat betapa dahsyatnya kesabaran Ali bin Abi Thalib dan kecerdasannya. Dia tidak langsung menggempur wilayah Haru'rah ini. Dia kirim dulu utusan. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikirim untuk berdialog dengan mereka. Dan ternyata setelah dialognya yang berlangsung tiga hari tiga malam Berhasil lah Ibnu Abbas mengajak sebanyak 4.000 ribu di antara mereka bertaubat, ya kan? Bertaubat gabung lagi dengan pasukan Ali bin Abi thalib ya masya Allah. Sementara masih tersisa sebanyak 1.500, ya. Jadi yang bertaubat mayoritas, tetapi yang masih bebel, ya kan? 1.500. Nah yang 1.500 ini pun gak langsung digempur sama Ali bin Abi thalib tapi bahkan Ali sendiri datang kepada mereka mengajak berdialog. Ternyata deadlock. Nah karena deadlock, akhirnya Ali mengeluarkan ancaman. Ya kan? Kalau begini caranya, kalian akan kami perangi. Karena kalian sudah menghalalkan darah orang beriman, dan engkau telah kalian telah menghalalkan harta pihak yang sesungguhnya dijaga oleh negara Islam. Dalam hal ini kafir zimmi. Gitu. Nah, ketika hari peperangan ya terjadi, kemudian mulai disiapkan apa namanya? eh apa? komposisi pasukannya, ya. Masih sempat lagi Ali bin Abi Thalib itu melakukan langkah terakhir di mana dia mengumumkan bahwa hai hey, kalian, ya, di sebelah sana ini ada sahabat Abu Sa'id al-Khudri an, Beliau mengibarkan bendera aman. Dia mengistilahkan bendera aman. Barang siapa di antara kalian yang bernaung di bawah bendera aman ini, dia aman. Dia tidak akan diperangi. Barang siapa yang meletakkan senjata, dia aman. Dia tidak akan diperangi. Jadi masih dikasih kesempatan untuk taubat. Dan benar saja dari sekian 1500 itu masih ada sebagian lagi yang akhirnya langsung menuju ke Abu Sayyid al-Khudri ya kan untuk apa namanya menyatakan diri mereka bertaubat mereka berlindung di bawah bendera aman yang dikibarkan Abu Sayyid al-Khudri ya. nah jadi ahli bin Abi Thalib ini memang masya Allah, ya khalifah Rashidah yang diuji Allah dengan ujian konflik internal tapi juga diberikan oleh Allah ilham-ilham untuk berijtihad. Yang sampai-sampai Ali pun pernah mengatakan kalau seandainya tidak ada yang menangani kaum pemberontak ini, lalu bagaimana umat selanjutnya nanti bisa belajar bagaimana cara menangani kaum pemberontak? Ya. Masyaallah taala. Radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, hadis ini juga menunjukkan bahwa kedua pihak yang berseteru dalam perang Sifin bukanlah orang-orang yang dinyatakan sebagai orang-orang yang keluar dari keimanan mereka dan bahkan tidak dinyatakan sebagai orang-orang fasik. Yang perlu dicatat masalah ini hanyalah berkutat masalah benar tidaknya hasil ijtihad mereka. Jadi baik Muawiyah maupun Ali, ini bukan perang antara orang-orang di luar Islam. Tidak, ini orang-orang yang masih muslim dan mereka hanya berbeda dalam ijtihad. Dengan kata lain, salah satu di antara dua golongan tersebut ijtihadnya tepat mengenai sasaran kebenaran, sedangkan yang satunya lagi melenceng dari kebenaran. Atau antara yang rajih, yang unggul ijtihadnya, dengan yang merjuh, yang lebih unggul ijtihadnya. Hadis tersebut dan banyak hadis lainnya dalam menanggapi perang Jamal maupun perang Sifin, sama sekali tidak melayangkan tuduhan yang memojokkan kedua pihak yang berseteru. Bahkan sebaliknya hadis-hadis tersebut justru mengesankan dengan kuat bahwa yang terjadi hanyalah perbedaan hasil ijtihad. Dan tentunya hal ini disertai petunjuk Nabi, manakah ijtihad yang benar dan mana yang salah. Dan yang paling penting baik yang salah atau yang benar sama sekali tidak difonis sebagai kelompok yang keluar dari keislaman atau keimanan mereka. Beda halnya dengan kelompok khawarij. Jelas-jelas hadis-hadis yang menyinggung kelompok ini menyatakan tuduhannya bahwa kelompok itulah yang menyimpang dari agama. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kaum kawaris, jelas-jelas Nabi mengatakan mereka laksana anak panah yang melesat, ya kan, mengenai sasaran apa namanya sasaran hewan buruannya, tetapi tidak mendapatkan bekas sama sekali. Ya, jadi melesat dari busurnya mengenai hewan sasarannya tapi tidak ada bekas sama sekali jadi kalau diambil anak panahnya itu dilihat ujungnya nggak ada darah hewannya di batangnya nggak ada darah hewannya di bulunya nggak ada darah hewannya artinya apa artinya keislaman mereka itu keislaman yang nggak lewat tenggorokan jadi keislaman mereka nggak ada bekasnya gitu mereka ngaku muslim tetapi tidak ada ciri-ciri keislaman yang tampil pada pada diri mereka Hal ini dapat disinyalir dari pencitraan yang digambarkan oleh hadis-hadis tersebut. Keekstriman mereka. Kuatnya perintah untuk menumpas mereka. Jadi Nabi itu jelas-jelas mengatakan kalau kalian jumpai kaum khawarij, tumpaslah mereka. Ya. Perintah mengamputasi mereka dari tubuh umat Islam. Dan betapa bahayanya kelompok satu ini bagi eksistensi dakwah Islam. Pada kelanjutannya, hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang paling substantif dan prinsipil jika dibandingkan dengan konflik intern yang terjadi di kalangan para sahabat dengan penumpasan kaum khawarij. Itu pun sekali lagi Ali bin Abi Thalib mensikapi ya, memperlakukan kaum khawarij dengan penuh kearifan. Ya. Bayangkan. Dan kalau ditanya, Ali selalu mengatakan, kita tidak berperang dengan mereka dengan maksud membunuh mereka, tapi kita berperang dengan mereka dengan maksud menyadarkan mereka begitu. Jadi kalau bisa menyadarkan tanpa membunuh itu lebih baik. Ya kan? Tapi kalau tidak bisa tidak, ya karena kita diserang ya kita serang balik, begitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan sampai sekian dulu untuk hari ini, ya. Sebelum kita tutup walitafaddal masykura kalau ada yang mau bertanya. Shallallahu la nabiyina Muhammadin wa ala Tuh, Tuh, Fatul, ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah menyelesaikan kaji kita. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ini. Allah jadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik